Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya di Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini ada viral video ya Dimana salah seorang Ya Kader HMI Atau Himpunan Mahasiswa Islam Nah ini menggunakan Pak nah coba kita dengar. ada Ada kalung. Coba, coba copot. Ada. Sini, sini. Hmm. Nah, ini. Bukan emas kan? Bukan. Jadi, kan? Udah jalan sana, jalan. Hai statement. statement ngomong ini ada pengurus baru yang dilantik HM cabang Bandung memakai tar... ini cabang baru memakaikan untuk salib tugas kita semua Nah itu videonya ya ada yang ketahuan salib nah sekarang ada klarifikasinya kawan Coba kita dengarkan klarifikasinya dulu ya. Ini ada klarifikasinya nih. Dan senior senior lainnya untuk bisa mengisi kekurangan saya, untuk bisa membimbing saya lebih dalam agar saya bisa lebih tahu tentang ajaran-ajaran Islam dan paham betul tentang kaidah dan tentang tauhid Islam. Dan kemudian uh, selaku organisasi yang di cabang Bandung. <tuh -tuh. Semua saya di sini ingin menjelaskan ataupun menanggapi terkait beredar informasi yang belum jelas dan belum tentu benar, benar seperti apa. Saya di sini dengan semua setiawan dan saya didampingi langsung oleh Ketua cabang Bandung yaitu ada Kang Dwiarto dan didampingi juga oleh Ketua DPM Madunir ada Kang Syaiful. Di sini saya ingin menegaskan bahwasanya saya adalah seorang Muslim sejati. Dan saya lahir dari keluarga yang berlatar belakang Islam, dan saya tumbuh dengan syariat-syariat Islam. Adapun kejadian kemarin itu menjadi sebuah bentuk kekeliruan saya secara individu. Saya siap mempertanggungjawabkan uh, saya kemarin, kejadian kemarin dengan mundur dari kepengurusan PMI Kalambanganu. Kemudian saya selalu ingat bahwasanya. Dalam setiap momentum pelantikan, kita selalu mengucapkan dua kalimat Oleh Karena itu, itu yang, yang memotivasi saya untuk mempertanggungjawaban apapun -apa setiap perbuatan yang saya buat Kemudian ke depannya, saya ingin bertegas Saya bukan orang yang meninggalkan ajaran Islam Tapi saya adalah orang yang masih kurang pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam Oleh Karena itu, saya memohon bimbingan pada HMI dan senior-senior HMI, untuk bisa mengisi kekurangan saya, untuk bisa membimbing saya, lebih dalam agar saya bisa lebih tahu tentang ajaran-ajaran Islam dan paham betul tentang kaidah dan tawhid Islam. Ya, kemudian, uh, selaku organisasi HMI Jepang Bandung, <coughs> kami menguruskan bahwasanya sejauh ini HMI Jepang Bandung masih taat terhadap konstitusi. Sesuai dengan anggaran dasar HMI, pasar ketiga, Ban Maswa Islam merupakan organisasi yang berdasarkan Islam Jadi seluruh fungsionaris HMI Bandung periode 2022-2023 beragama Islam, termasuk salah satunya Sukma Yang kemudian, yang kedua, bahwasanya komitmen HMI Caman Bandung periode 2022-2023 adalah menebalkan dasar-dasar keimanan dari pengurus maupun kader-kader HMI tidak usah terasa servis di PKI Maduri. Alhamdulillah, uh, saya menyampaikan dua poin. Yang pertama sudah komunikasi dengan Aji Dasukma. Alhamdulillah kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah itulah tadi ya viral video. Dari salah seorang anggota HME. Yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia. Nah, di sini saya sedikit beri masukan kawannya. Tujuan berorganisasi itu sangat bagus. Yaitu untuk menyambung silaturahmi. Yang tadinya tidak kenal, maka saling mengenal. Nah, kalau sudah mengenal, maka bisa saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Dan menghindari hal-hal yang jelek. Nah, kita sudah tahu semua bahwa HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam itu memang khusus Islam Ya mungkin yang non-Muslim juga punya kayak Kristen itu Dia punya ada lagi uh, khusus untuk Kristen Ada lagi persatuan Batak khusus untuk orang Batak Nah semua organisasi-organisasi seperti ini ya Ada yang bersifat kesukuan, yang bersifat keagamaan Ya, ini sangat positif ya Untuk saling mengenal Untuk mempererat Itu inti dari sebuah organisasi Nah ada juga yang eh, Organisasi yang nasionalis Jadi semua suku boleh masuk Sebuah rumah beragama boleh masuk Nah tujuannya juga sama Itu agar saling mengenal Dan semoga digunakan untuk yang bermanfaat Sesuai dengan visi misi yang ada Itu yang, itu yang pertama Yang kedua Ya, bagi umat islam tidak perlu menggunakan salib seperti itu untuk kalung karena akan muncul banyak persepsi dari rakyat indonesia khususnya muslim kalau itu dilakukan begitupun agama lain ya mungkin yang bagian nasrani tidak perlu menggunakan lambang-lambang agama lain ya kecuali dalam satu rumah itu ya kecuali di dalam satu rumah itu ada suami istri yang berbeda keyakinan ya sebagai contoh suaminya eh, agama Islam istrinya agama eh, non-Islam ada atau mungkin Kristen atau sebaliknya ya suaminya agama Kristen istrinya agama Islam nah kalau dalam rumah mungkin ada disalib ada eh, Tulisan-tulisan Allah Muhammad, nah itu kalau dalam rumah itu uh, suami istri berbeda keyakinan. Ya ini ini saran saja, ya, jadi tidak perlu menggunakan bentuk-bentuk uh, atau logo-logo, umat beragama lainnya, siapapun, biar tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan sesuatu yang uh, sekiranya itu. Kurang bagus di mata masyarakat, dan di sini saya tetap mengajak kepada sahabatku semuanya, sebagai warga negara Indonesia, apapun perbedaan sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, antar golongannya, mari kita tetap merawat dan menjaga persatuan Indonesia demi NKRI. Ya, sebagai warga negara Indonesia, tentunya dengan berdasarkan uh, ideologi negara kita yaitu Pancasila Nah itu kawan, mari kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Harga Mati.